eh bentar deh bukannya Abdul sama Nusa besok Hah? ikut lomba kelereng ya oh iya hmm. Abdul juga daftar sepeda hias sama lomba kelereng itu oh, kan hmm. <laughs> yuk kita jajal sepeda kamu bareng-bareng eh -bareng. uh, nggak usah nggak usah repot-repot wah sepeda aku harus lebih keren dari punya Rara pokoknya harus menang ah uh.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 sepeda kamu keren semangat dong pasti menang bagus, kan <tuk> <tuk> <tuk> wow, keren Abdul bagus banget sepedanya Dul keren kak Abdul boleh nggak minjam tanknya kak <tuk> <tuk> <tuk> takut hiasannya rusak susah nih bikinnya nanti bisa kalah deh lombanya. Para hmm. lomba hias eh. Harap Perlombaan... Udah mau mulai, Ra? Yuk, yuk, yuk, yuk. Hah? Iya, uh, cepet, cepet. cepet, cepet. Kok Kak Abdul jadi ego, egois. Yuk, udah, udah. Yuk, yuk. Mendingan kita juga siap-siap untuk lomba. Yuk, yuk, yuk. Lomba sepeda hias. Adalah, Juara satu ya